وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا خانف الدين أعزكم الله كم مسلمين يا سهرمتي Masih kita membahas Tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di awal-awal surat Al-Baqarah Dari ayat pertama Sampai ayat ke-an Mengenai Yahud Dan Munafiqin <coughs> Yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada mereka Maka kepada kaum muslimin Mereka semakin bertambah imannya dan kepada orang-orang kafir, mereka semakin jengkel dan semakin terheran-heran. Dari mana dia tahu tentang kisah-kisah kita? Dari mana mereka tahu tentang perjalanan Yahudi dan kisah sejarah Yahudi? Khamilina azakumullah harusnya ketika mereka melihat bahwa Rasulullah SAW yang tidak membaca dan tidak menulis, yang tidak pernah belajar dari pendeta-pendeta mereka, tiba-tiba membawakan kisah tentang Yahudi, sejarahnya, dan apa-apa yang terjadi pada mereka di masa-masa terdahulu, dalam keadaan dengan bahasa yang sangat bagusnya, dengan kalimat-kalimat yang sangat tepat, harusnya itu menjadi suatu bukti kebenaran Rasulullah SAW. Seharusnya menjadi suatu bukti bahwasannya Rasulullah SAW itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin ada cara lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadaNya. Kemarin kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi, ada birri anfusakum wa antum alkitab Bagaimana kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, agar beriman kepada kitab-kitab Allah? Ternyata kalian sendiri melupakan diri diri kalian sendiri. Kalian sendiri tidak beriman kepada kitab Taurat yang ada pada kalian Yang memberitakan akan datangnya seorang Nabi Seorang Rasul di akhir zaman Yang demikian sifat-sifatnya Ciri-cirinya Yang semua sifatnya dan ciri-cirinya Persis seperti keadaan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Berarti kalian sendiri Melupakan diri, -diri kalian Dan dikisahkan pula Mereka meminta agar melihat Allah SWT Arinallaha jahratan mereka meminta agar bisa ditampakkan Allah dengan nyata Ayanan dengan mata kepala mereka Maka permintaan mereka itu membuat Allah murka Dan mereka dikenai sa'iqah Disambar dengan petir oleh Allah SWT Demikian pula ketika mereka dalam keadaan Diperintahkan untuk memasuki negeri dari pintunya Dengan sujud dan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan mengucapkan kalimat hebah yang bermakna ampunilah kami ternyata mereka memperolok-oloknya mereka masuk dalam keadaan merangkak dan kemudian mengatakan hembah bukan hebah hembah adalah gandum mereka plesetkan kalimat hebah menjadi hembah ditambah dengan nun khanaidina azakumullah Berkata beliau sa'ah rahimahullah wasthistisqa Musa liqaumih dan dikisahkan kisahkan dalam surah Al-Baqarah tentang istisqa Musa liqaumih bagaimana Musa meminta pada Allah Subhanahu taala air untuk kaumnya kaumnya sebagaimana biasanya mengeluh kepada Nabi Musa kita akan mati kehausan kita enggak punya air untuk minum kita akan beginiin gara-gara engkau ini gara-gara engkau wahai Musa dan seterusnya sampai Musa mem berdoa pada Allah taala istisqa meminta diberi air. Wa amruhu perintahkan Musa "Pukullah dengan tongkatmu batu." Maka terpancarlah dari batu besar tersebut ada 12 mata air. 'aynun yashrabuna <tukulah> minha masing-masing suku dari suku-suku Yahudi mendapatkan satu mata air khusus untuk mereka bukankah ini sesuatu yang memanjakan mereka tidak hanya diberi satu mata air tapi dua belas mata air masing-masing suku diberi satu karena mereka adalah orang-orang yang memang senang bertikai kalau dikasih satu, bisa mereka akan bertikai kuninat azakullah diberi dua belas mata air kullu umatim masyarakat masing-masing tahu tempat minumnya yang masing dia masing-masing suku tahu mana mata airnya sehingga tidak berebut <tuk> kalau dikasih 12 tapi masing-masing tidak tahu mana mata airnya maka masing-masing akan memilih yang ini akhirnya berebut lagi, berantem lagi gak bisa, mata air ini beda dengan mata air yang itu ini lebih besar daripada yang itu dan seterusnya masing-masing <tuk> sudah tahu <tuk> Mana tempat minumnya? Wa kauluhum nihmu shalihin salam. Demikian pula setelah diberi makan, wahsalu Allah kisahkan bahawa mereka tidak syukur. Mereka berkata: Lenna sabra'ala ta'amin wa'hidin fadgulana Rabbak yuhrjulana mimmatun bitul arzum bakkniha wa qitha'ihah wa fuumiha. Mereka berkata: Kami tidak sabar dengan satu makanan saja. Fadzaulahna Rabb, mintakanlah kepada Rabbmu, yuhrajilan nami macun betul alat, keluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan dari bumi. Ini sayur mayur. Apakah bagliha sayur mayurnya? Wa ketja wa fumnya, fum adalah hilda, gandumnya, dinya. Wa adas iha, sayur adas, wa basalia bawang merahnya. Kala, maka Musa mengatakan kepada mereka Ata's huwa adna huwa apakah kalian ingin mengganti yang jelek-jelek ini yang rendah-rendah ini ingin menjadi pengganti dari apa yang baik eh mesran, fa kalau gitu turunlah kamu ke Mesir kamu akan dapat apa yang kalian inginkan yang diturunlah ke kota karena di kota ada yang kalian inginkan, sayur mayur, bawang putih, bawang merah, sayur ada segala macam, silahkan. Datang kalian ke Mesir. nasihat Mereka tidak mau melakukannya. Hei. Lihat repotnya. Hei. Nabi Musa menghadapi Bani Israel Hei. yang rewel super. Dikasih mana wasauah tidak syukur, minta yang lain. Kenapa kok ini terus tapi gak sabar? Ingin ininya ingin sayur mayur, ingin bawang merah, bawang putih, ingin sayur adat, dan seterusnya. Sampai dikatakan kalau begitu, ya masuk ke Mesir. Kalian akan dapat apa yang kalian mau, kan? Gak mau? turun ke saya gak mau. Kenapa gak mau? Katanya di sana dari Jalun, aku ya, ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang begini yang begitu, kita akan dibantai di sana. Maka kata Allah Swt. Fulul Dab, masuklah kalian ke pintunya. Saindakum ghalibun niscaya kalian akan menang. Kata mereka, Idhab anta warbuka, faqatila inna huna qaidun Pergilah engkau dan Tuhanmu berdua dan perang berdua dengan Tuhanmu. Kami tunggu di sini. Nanti kalau sudah aman sudah menang kami akan masuk. Audo dillah. Kita pada kepada Allah SWT dari sifat. Seperti sifat-sifat yang Israel. Okay. Dan juga dipisahkan dalam surat tersebut. Dalam surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah. Tentang raf'ahum. At-turwafauqahum. Diangkatnya Bukit Tursina di atas mereka oleh Allah SWT. Untuk mengambil perjanjian mereka. Maka diambil perjanjian atas mereka Yahudi Dalam keadaan Bukit Tursina Gunung itu ada di atas kepala mereka Orang yang memiliki sedikit iman saja Dan sedikit akal sehat Pasti akan takut Iman yang menyatakan Kalau Allah murka kita akan di Akal sehatnya mengatakan ini gunung di atas kita Kalau Allah kehendaki Ditimpakan kepada kita Habis kita tetapi Yahudi ketika diambil perjanjian dalam keadaan bugitul sinar diangkat di kepala mereka mereka dalam keadaan menyatakan kami menyaksikan kami berjanji tetapi setelah itu mereka kembali merubah dan mengingkari janji-janji mereka <tuh> dan juga apa yang Allah timpakan pada kaum Yahudi dari Al-Masak dirubah bentuk muka mereka menjadi monyet-monyet dan menjadi babi-babi <tuh> Allah kutuk sebagian mereka menjadi monyet dan babi di antaranya mereka-mereka para pelanggar hari Sabtu Diperintahkan oleh Allah Taala melalui lisan nabinya Nabi Musa AS agar mereka jangan mengambil ikan di hari Sabtu Jangan bekerja di hari Sabtu Di rumah kalian Tetapi Subhanallah Setiap hari Sabtu itu ikan-ikan di lautan begitu banyaknya Sampai terlihat oleh manusia di pinggir pantai loncat-loncatnya ikan itu sehingga mereka berpikir bagaimana mengambil ikan di hari Sabtu tetapi tidak keluar di hari Sabtu maka mereka pasang jaringnya di hari Jumat sore kemudian mereka ambil pada minggu pagi maka ikan-ikan di hari Sabtu tadi terkena jaringnya mereka maka kemudian diambil hari Sabtunya akal-akalannya Yahudi maka Allah kata akan kunu khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina diriwayatkan dalam tafsir oleh Ibn Rahimahullah bahwa generasi yang menjadi monyet ini tidak memiliki keturunan hei. artinya mereka jadi monyet dan kemudian hidup beberapa saat kemudian mati semuanya hei. tidak ada yang menurunkan keturunan sehingga monyet-monyet yang sekarang bukan turunan Yahudi hei. Hei. dan juga Yahudi bukan turunan monyet tetapi mereka yang dikutuk menjadi monyet itu semuanya habis musnah mati dalam keadaan tidak memiliki keturunan dan juga dikisahkan dalam surat ini dalam surat Al-Baqarah kisah tentang Al-Baqarah sapi yang juga kejadiannya tentang mereka orang-orang Yahudi Alaikum Allah Al-Zawajal Bihal Al-Gebra yang Allah perlihatkan Ibrah pelajaran penting bagi mereka dalam masalah Al-Qatar dalam masalah pembunuhan Aladik Salafu Fihi yang diperselisihkan oleh mereka mereka memperselitkan tentang pembunuhan ada seorang terbunuh tapi tidak tahu siapa pembunuhnya mereka bertikai ribut siapa yang membunuhnya bulan dan bulan saling tujuh menuduh sampai mereka datang kepada Musa wahidahmi Musa Sungguh kami bertikai karena ada seorang yang membunuh tapi kami tidak tahu siapa yang membunuh dia. Hei. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya agar mengatakan kepada mereka, Bani Israel. Hei. Fadbahu Baqarah. Kalau gitu, sebelilah seekor sapi. Hei. Kaget mereka. Apakah kau akan mempermainkan kami, wahai Musa? Hei. Lihat Nabi dituduh mempermainkan. Hei apakah kalian, apakah engkau akan mempermainkan kami? <tik> sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya, apa kaitannya dengan orang yang dibunuh ini? Pokoknya cari sapi. Begitu repotnya, begitu rewelnya mereka, terus disuruh menyembelih itu masih enggak percaya. Ketika mereka sudah percaya, baik kalau gitu sapinya sapi yang kayak apa?" <tik> sapi yang begini dan begini. Lada salamatun la fiha. Hey. sapi yang tidak ada belangnya sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah sapi yang tidak pernah begini sapi yang warnanya kuning menyala bagus dan sebagainya sampai mereka sulit mencarinya, masih bertanya lagi Innal masih bingung saya tidak jelas sapi yang kayak apa masih belum jelas bagi kami sampai semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit kalau saja dari awal dikatakan fadlah Abu sembelihlah seekor sapi. udah mereka bawa sapi kemudian sembelih. Apakah sudah melaksanakan berita? Sudah. Sudah melaksanakan berita. Karena disuruh nyembelih sapi, maka sembelih sapi selesai kan? Tetapi ketika mereka menanyakan sapi yang kaya apa, sapi yang kaya apa, sapi yang kaya apa, semakin banyak sifatnya, semakin sulit dicari. Pertama, sapi yang warnanya tidak ada belangnya. Tidak semua sapi bisa diambil berarti semakin sulit. Habis itu sapi yang tidak pernah dipakai membajak sawah. Sapi yang warnanya safra faqiul yang warnanya kuning menyala bagus yang menggembirakan orang yang melihatnya. Semakin sulit dicari. Sampai didapatkan sapi itu milik seorang anak yang soleh, yang yatim sampai mereka melaksanakannya maka mereka mengerjakannya hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya karena susahnya setelah itu Musa mengatakan pada mereka kalau begitu pukulkanlah dengan daging sapi tadi ke ayat tadi maka orang yang terbunuh tadi hidup dan menyatakan pembunuhku si fulan <mengirin> <mengirin a 'zakumullah> Ini juga keistimewaan lagi bagi Bani Israel Bayangkan diselesaikan masalahnya dengan sesuatu yang tidak ada pertikaian setelah itu Sangat mantapnya Kenapa? Karena orangnya sendiri bangun dan ngomong Aku dibunuh oleh sebulan Selesai nggak ada pertikaian lagi setelah itu Ini keistimewaan <mengirin a 'zakumullah> <mengirin a 'zakumullah> Penyelesaian yang tuntas tetapi bangsa Israel tetap tidak syukur. hatta Allah Musa, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Walaupun setelah keraguan mereka kepada Musa, wakaswat kulubihim. Jadi kisahkan pula dalam surat Al-Baqarah tentang kerasnya hati-hati Yahudi. Baadaghalik setelah itu. Hatta kaanak hijarah awa ashadu qaswa hingga menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi. fahiyakal hijarati lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dari batu? hijarati, lama anhar karena batu-batu saja ada yang pecah dan mengeluarkan air. Dengan perintah Allah subhanahu wa taala berarti taat atau tidak taat? Taat. Elbereb bi'asaka al-hajar dengan tongkatmu batu tersebut maka ketika dipukul batu tadi dengan tongkat memancarkan air taatan ta'ala taat kepada Allah subhanahu batu masih bisa taat kepada Allah ta'ala tetapi hatinya orang-orang yahudi asyad lebih keras dari batu Wa inna minha lama ada yang mengeluarkan air mata air dalamnya ada yang mengeluarkan wa minha lama min khasyati dan ada pula batu yang jatuh dari atas bergerak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala qul inna a'udzubillahi berarti inna minal hijarati la'liyan min qulubihim berarti ada batu-batu yang lebih lunak dibandingkan dengan hati-hati nyorang Yahudi amma <tidži> tad'una ketika mereka dipanggil kepada kebenaran wa ma allahu 'amma ta'malun dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan wahai yahudi dan juga wahai munafikin yahudi yang berpura-pura muslimin tamma ya. qala muhammadin shallallahu alaihi wa ala alihi minhum kemudian Allah katakan kepada rasulnya kepada nabinya dan juga kepada orang-orang yang beriman ya Udah. Ya mana sudah dari dari kata ya ya itu putus asa ya yani Allah pernah menyatakan putus asal dari mereka ya ini sudah jangan kamu terlalu semangat mengajak mereka apa apakah kalian terlalu semangat untuk menjadikan mereka beriman pada kalian padahal فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه padahal di antara mereka ada yang mendengarkan ucapan Allah langsung tetapi kemudian mereka putar balikkan kalimat-kalimat tersebut setelah mereka paham setelah mereka mengerti qulana <tuh> na'udzubillahi <alaihi> inna manya <fullyladım> yu'ayisuhum yu'ayisuh itu artinya sudahlah mereka itu gak akan bisa lagi diajak kenapa demikian karena mereka sebagaimana yang kita sampaikan pada kajian kemarin bukan tidak tahu, mereka sudah tahu tetapi mereka tidak mau. Sehingga kamu kasih tahu, kamu kasih tahu, kamu kasih tahu berkali-kali, yang memang mereka sudah tahu kok. Bahkan tahunya lebih dari sekedar para sahabat yang tahu dari Rasul. Kenapa lebih? Karena sahabat mendengarkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dari Allah. Mereka mendengarkan langsung ucapan Allah Subhanahu Taala mana lebih tinggi artinya mereka sudah sedengar langsung saja dari Allah gak bisa apalagi engkau, wahai Rasul apakah engkau musti semangat ingin tamak agar mereka beriman kepada kalian padahal mereka sudah mendengar ucapan Allah langsung dalam keadaan mereka setelah mendengar dari Allah mereka putar balikan kalimat-kalimat itu mereka ganti-ganti mereka rubah-rubah Qul inna a'uzukumullahu. Ini ayat ini kata Ibnu Saba' Allah menunjukkan bahawa di antara Bani Israil ada yang ikut bersama Nabi Musa mendengarkan ucapan Allah langsung. Qul inna a'uzukumullahu min yasarrnati. Keistimewaan Nabi Musa alaihi salam adalah wa kallamallahuhu mujad taklima. Allah mengajak bicara Musa langsung. Atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh. Allah mengajak bicara Musa, atau istadhahu bikalami. Aku pilih Musa dengan ucapanku, ya lebih dengan ucapan. Maka dikatakan oleh Ibnu rahimahullah, bukanlah makna ayat tadi bahwa mereka mendengarkan adalah seluruh Bani Israel mendengarkan tidak, tetapi yang mendengarkan ucapan tadi hanya sebagian dari mereka tidak seluruhnya yakni khas orang-orang istimewanya dari pengikut nabi Musa alaihi salam fa ma balagha tima balaghani an ahli al sebagaimana berita yang sampai kepadaku dari para ulama kata ibn Ishaq bahwasanya mereka berkata kepada Musa alaihi salam ya Musa qad hayla bainana wa bain ru'yatillah fa asmi'na kalamahu fain yatkallamu hai Musa kami sudah tidak bisa mengandang Allah Swt. Kami nggak bisa melihat Allah secara nyata. Kami minta nggak diberi. Kalau begitu kami ingin mendengarkan ucapannya saja. Ketika berbicara kepadamu, kami ingin dengar. kamu rabbih. Maka Musa meminta kepada Allah Swt. Maka Allah Swt. mengizinkannya. Naam. murhum wal wal Perintahkan mereka untuk bersuci. Dan perintahkan mereka untuk mensucikan pakaiannya, dan perintahkan mereka untuk berpuasa. mereka semua mengerjakannya. hatta kemudian dibawa oleh Musa alaihi salam ke bukit Tursinah Falamma ketika sudah mulai ketika sudah diliputi awan yang gelap, sudah semakin gelap. Musa, Musa memerintahkan mereka untuk sujud maka mereka semua sungkur sujud baru kemudian kallamahu rabbuh kemudian Allah berbicara fa sami'u kalamahu tabaraka wa ta'ala maka mereka tadi mendengarkan Allah berbicara kepada Musa alaihi salam Ya Murhum, Wayan memerintahkan dengan perintah-perintah dan melarang dengan larangan-larangan hatta akaluan -larangan, rumah Sami'ah hingga mereka paham betul apa yang Allah katakan kepada Musa, alaihis salam. Romansarafabihimilah bani Israel. Kemudian kembali Musa dengan rombongan tadi ke bani Israel. Falamaja Ahum, ketika sudah datang kepada kaumnya bani Israel sebagian mereka mentahrif merubah kalimat-kalimat yang didengarnya dari Allah langsung subhanahu wa ta'ala mereka berkata ketika Nabi Musa berkata Wahai kaumku sesungguhnya Allah memerintahkan begini dan begitu sesungguhnya Allah melarang ini dan itu apa kata mereka? salah bukan begitu Allah mengatakan tidak begitu. Allah mengatakan begini. Bahwa Allah merintahkan ini Dan tidak melarang yang itu. He, bayangkan. He, mereka mengaku saya juga dengar. He, apa yang diucapkan oleh Allah pada Musa. Bukan begitu? He, salah itu Nabi Musa. He, bayangkan. He, diberi keistimewaan oleh Allah kepada ta'ala Diizinkan untuk mendengar kalam Allah. Tetapi mereka bukan semakin beriman tetapi mereka semakin lancang bahkan menentang Nabi Musa menentang Rasul yang Allah utus kepada mereka inna kata mereka sesungguhnya Allah hanya bicara begini dan begitu bukan seperti yang dikatakan oleh Musa berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salam ini mana ucapan Allah tadi afadat ma'una yu'minu lakum <tuh> apakah kalian masih berharap Kata Allah kepada Rasul dan orang beriman. Apakah kalian akan berharap mereka percaya pada kalian, padahal mereka itu sudah mendengar langsung, yang sekelompok dari mereka sudah mendengar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka merubah kalimat-kalimat itu dari tempat-tempatnya. Apakah kalian masih semangat mengajak mereka? Mereka bukan tidak tahu. Mereka tidak mau Mereka sudah tahu, sudah dengar dari Mandusa, Bahkan sudah dengar langsung dari Allah SWT Tetapi dasar mereka Memang tidak mau Kemudian Allah kisahkan lagi Tentang Yahudi selanjutnya <tik> <tik> Kalau mereka bertemu Orang yang beriman, mereka berkata kami beriman <tik> Ya ini munafiki Dari kalangan Yahudi <tik> Kalau bertemu orang yang beriman mereka berkata, "Kami juga beriman. Kami percaya apa yang datang pada kalian, tapi khusus buat kalian. Buat kami Nabi Musa dan kitab Taurat. Kami percaya bahwa dia rasul dan kitab yang diturunkannya adalah Al-Qur'an itu hak. Kami tahu, tapi itu untuk kalian khusus. Untuk kami agama kami, untuk kalian agama kami. Kami percaya. cara <tuh> mereka beriman. Dikatakan, "Inna sahibakum Rasulullah" bahwa sahabat kalian itu memang benar Rasulullah lakukanlah <tapi>, tapi itu khusus untuk kalian nabinya orang Arab <tapi> tetapi kalau sudah mereka kembali ke kaumnya mereka ketemu sesama mereka mereka langsung mewanti-wanti apa mati-wanti ini yani pesan jangan sampai bocor kepada mereka kamu jangan ceritakan. Kalian jangan ceritakan. buat kita menunggu-nunggu seorang Nabi. Jangan ceritakan. Awas. Ketika di depan mereka, mereka berkata kami beriman. Kami percaya bahwa teman kalian itu Rasul. Tapi Rasul untuk kelompok kalian sendiri. Itu nabi orang Arab saja. Tetapi ketika mereka... Ila udah bergabung antar mereka sendiri, mereka berkata apakah kalian akan menyampaikan pada mereka tentang apa-apa yang pernah kita bicarakan dulu kita menunggu-nunggu Nabi, bahwa kita akan dimenangkan bersama Nabi yang akan datang dan seterusnya apakah kalian menyampaikan? nantinya justru mereka akan membuat hujah atas kalian sendiri wahai Yahud akan menjadikan alasan buat kalian indah Rabbikum, apalah tak apakah kalian tidak berakal ya ini mereka pesan-pesan bersama mereka, jangan dibocorkan bahwa kita pernah nunggu seorang Nabi, bahwa kita pernah menanti seorang Nabi, bahkan menantinya bukan hanya menanti, tetapi di dibahasa, dibahasakan dalam Al-Quran dengan kalimat yastaf Kalimat yastastehul itu mengharapkan fatah, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Kita akan menang kalau Nabi datang, kita akan menang kalau akan kalau Nabi datang dan kita nanti kalau Nabi datang kita akan berperang bersama Nabi dan kita akan menang akan jaya itu namanya istiqtah. <tuhat> kata mereka sesama mereka orang-orang Yahudi sesama Yahudi atuhaditu namun bima Allah alaikum Apakah kalian sampaikan pada mereka tentang kita menunggu-nunggu kemenangan dengan datangnya Nabi? Jangan, jangan kalian sampaikan nanti akan jadi hujah atas kalian. Ini hujah yang menyalahkan kalian. Asalnya tak apakah kau tidak berakal? Ya, annahu nabi wa qad arātum annahu qad uqiddaluhu al alaikum alaykum bittibāhi jangan sampai diberitakan bahwa kita pernah berjanji untuk mengikuti Nabi bahkan kita pernah diambil perjanjian oleh Musa alaihissalam untuk mengikuti Nabi yang akan datang jangan disampaikan berita berita itu <tuh> <tuh> bahwa kita menunggu-nunggu Nabi dan kita dapat di dalam kitab kita sifat-sifat seorang Nabi yang akan datang di akhir zaman itu semua jangan diceritakan kata mereka ejhazuhu kalian harus menentang dan kalian harus mengatakan tidak ada yang diperintahkan untuk berbohong dalam Taurat tidak ada tuh berita-berita, siapa namanya? Muhammad aku tidak pernah dengar kalimat itu tidak ada di kitab kami orang Arab lagi, ah tidak ada, ada di kitab Taurat tidak ada itu semuanya diperintahkan sesama mereka untuk saling menutupi saling yattumunal ilmawahum ya'alammu maka fana badu wa la ya mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak pernah tahu seakan-akan mereka tidak pernah mendengar enggak pernah tuh mendengar katanya ada berita di dalam kitab kalian akan datang seorang nabi kan enggak ada enggak pernah dengar kami katanya sifatnya demikian-demikian enggak enggak pernah dengar enggak ada daun kitab kami kami selama ini membaca kitab Taurat enggak pernah dengar yang seperti itu pada hari baru kemarin-kemarin, tidak sampai satu tahun mereka sudah bicara tentang masalah itu. Kemudian Allah berfirman lagi, Apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu Maha Mengetahui apa yang mereka rahasiakan ataupun apa yang mereka lakukan terang-terangan? Akab, apakah mereka tidak tahu kalau Allah itu Maha mengetahui dan diantara mereka ada yang tidak mengerti Alkitab kecuali hanya Amani Amani maknanya bisa angan-angan tetapi dikatakan oleh Mishab di dalam ayat ini maknanya diantara mereka ada yang ummi yang tidak mengetahui Al kitab kecuali hanya membacanya saja artinya nulis tidak bisa mencatat tidak bisa sehingga dia hanya membaca apa akibatnya biasanya orang yang seperti ini mereka akan diberikan catatan catatan yang salah dan mereka hanya membaca oleh orang yang di atasnya orang yang lebih mengerti membaca dan menulis kan diantara mereka Allah kisahkan dalam Al-Quran yaktubun alkitab biaydiyihim mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri Dan kemudian mereka mengatakan Ini dari sisi Allah SWT Orang-orang yang setengah ummi jadi Hanya baca saja Oh iya ada kok Padahal enggak pernah mereka bisa mencocokkan Yang ini dengan yang kemarin dan dengan yang dulu Bahwa itu sudah berubah semuanya Qalibirina Hisham rahimahullah Yunus Ibni habib wa abu Ubaida, -Arab ta kenapa ditafsirkan amani dengan membaca karena orang orang arab mengatakan kalimat tamanna itu kadang orang arab memaksudkan membaca wa ta'ala bahkan dalam al-quran disebutkan dan tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang Rasul pun Tidak pula seorang Nabi pun Kecuali kalau tamanna Al-Qas fi umniyati Ternyata itu bukan angan-angan Kalau dia sedang membaca Maka dilemparkan oleh syaitan Bisikan-bisikan dalam bacaannya Khamilina al-zakumullah dan Kemudian dipakai pula si'ir Untuk membuktikan bahwa kalimat amanin Maknanya adalah membaca Berarti Yahudi Ada yang membaca dan menulis Dan ada cuma membaca Tidak bisa menulis Kalau Dan mereka tidak lain Kecuali hanya menebak-nebak Ini yang ketiga Kelas yang di bawahnya lagi Ada yang membaca dan menulis Ada yang hanya bisa membaca Tapi tidak bisa menulis Ada di antara Yahudi yang hanya menebak-nebak saja, membaca uh, ini kayaknya maksudnya begini. Oh, ini kayaknya maksudnya begitu. Ini lebih gampang lagi ditipu oleh pendeta-pendetanya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Wow maka mereka menentang kenabian wahai Rasul dengan prasangka mereka yang bodoh kayaknya bukan begitu seperti ini bukan ke sana larinya kon memang orang yang setengah-setengah ini lebih berbahaya daripada orang yang jelas beriman jelas dengan ilmu atau dia kafir kafir dalam keadaan dia tahu itu hak tapi menentang sehingga ketika kita perang he, membunuh mereka itu dengan mantap kenapa dengan mantap karena memang betul betul betul betul kafir dia tahu ini hak tapi menentang yang membuat masalah yang membuat repot adalah golongan-golongan yang enhum illa ya kayaknya nggak gitu sepertinya nggak seperti itu saya baca kok Quran kemarin tapi maknanya nggak ke situ saya kira ke sana pakai perkiraan-perkiraan ini akhirnya menjadi orang-orang yang sesat dalam keadaan merasa yakin mengikuti Al-Quran orang yang sesat dalam keadaan yakin mengikuti kitabullah mengikuti kitab dari Allah ta'ala padahal mereka mengikuti perasaan mereka sendiri illa <tik> kemudian mereka berkata kita gak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja beberapa hari saja kata Allah apakah kalian punya perjanjian dengan Allah yang Allah tidak mungkin mengisihi perjanjian tersebut Ini yani merasa yakin kalau mereka tidak akan kekal dalam mereka. seperti merasa yakinnya beberapa kaum muslimin yang berkata kalau kita masuk neraka juga paling sebentar nggak akan kekal apa yakin Padahal beberapa kaum muslimin ada yang sudah sesat, sudah kafir dalam keadaan tidak merasa. Ada yang sudah menyimpang jauh keluar dari Islam dalam keadaan tidak merasa. Masih berkata tidak akan kita masuk neraka kecuali sebentar saja. Setelah dibersihkan masuk surga. Khamilina azhabullah subhanallah. Kalimat-kalimat itu sudah diucapkan oleh Yahudi dulu. Di zaman Rasulullah SAW. Bahwasanya kami nggak akan disentuh api neraka illa ayam menmadudat kecuali beberapa hari saja. Kata Allah, apakah kalian punya perjanjian dengan Allah yang Allah nggak akan melangisinya perjanjiannya bahwa kalian tidak akan kekadaan neraka? Apakah kalian punya ahad? <tuh> atau kalian berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang kalian tidak mengerti berbicara atas nama Allah dalam keadaan tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Berdusta itu dosa besar Berdusta atas nama orang lain Lebih besar lagi Berdusta atas nama Rasul Lebih besar lagi Dan berdusta atas nama Allah Adalah yang paling besar dari segala dosa Mereka <suara> yukuluna alallahi Mana ta'alamu Berbicara atas nama Allah Apa yang mereka tidak tahu Berkata <suara> Ibn Ashaq rahimahullah Ala maulan maulam Bizaid Ibnu Bahwasanya kata Ibnu Abbas, Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan Yahudi berkata, idda muddat ad-dunya Sesungguhnya lamanya itu adalah 7000 tahun. Wain nama yo Adibullahunnas finar bikuli alpin sana. Sedangkan diadabnya manusia dalam neraka itu setiap seribu tahun bikuli alpisalatin min ayam di dunia yau manuahid dan Seribu tahun di dunia itu diadabnya di neraka hanya sehari saja min ayamil akhirah. Wain nama hiyaser atau ayam berarti nanti diadabnya hanya tujuh hari saja. Karena tujuh hari itu bermakna tujuh ribu hari di dunia tujuh ribu, tujuh ribu tahun di dunia. Cuma yang kata Kemudian adat berhenti setelah itu. Wa alaillahu jalalana hubidalika okay. maka leburkan ayat yang tentang itu tentang ucapan ucapan mereka yang sembarangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah katakan Mereka berkata Bahasanya kami tidak akan disentuh api neraka Kecuali beberapa hari saja Katakan pada mereka Apakah kalian memiliki perjanjian dengan Allah Yang Allah tidak akan menyelesaikan perjanjian tersebut Atau kalian berbicara atas nama Allah dengan dusta Bala man kasab sayyiatan Wa ahatat bihi khatiatuhu Bahkan kata Allah, "Siapa yang berbuat kejelekan dan kejelekannya meliputi dirinya, ini yani mengalahkan kebaikan-kebaikannya." Mananya mana Amila bimetria amalikum? Siapa yang beramal seperti amalan kalian, wahai Yahudi, dan kafir seperti kekafiran kalian, wahai Yahudi? Dan kemudian dosanya dan kekafirannya meliputi semua kebaikan-kebaikannya, mengalahkan kebaikan-kebaikannya, ashabun nar Mereka akan masuk neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan orang Yahudi tadi. Kalau berbuat seperti perbuatan kalian, kufur seperti kufurnya kalian, maka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Aiman aman nabi sebaliknya. Walladina aman wa amal Sebaliknya orang yang beriman dan beramal saleh, ulai ka ashar berjannah. Mereka lah penduduk surga. Humphihah kalidun dan mereka akan kekal di dalamnya. Aiman aman nabi maka far tumbihi. siapa yang beriman dengan apa yang kalian ingkari dan mereka beramal dengan apa yang kalian tidak mau amalkan. Falahumul jannah bagi mereka surga. Khalidin fiha akan kekal di dalamnya. Yahuduruhum an bil khairi Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa pahala dan adab itu berkait dengan khair wasyarr. Tidak dengan keturunan. Oh kalau turunan Yahudi nggak akan kekal dalam neraka, paling beberapa hari saja. Oh kalau turunan uh, nabi tidak akan kekal dalam neraka. Tidak. Kaitannya bukan dengan keturunan, bukan dengan nasab, bukan dengan bangsa, bukan dengan apapun. Tetapi kaitannya dengan khairi wa syar. Dengan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan dan kejelekan adalah seperti tauhid dengan kesyirikan. tauhid di dalam jannah, kesyirikan dalam nar. Demikian pula as-sunnah wal-bid'ah. Sunnah, kebaikan, bid'ah, kejelekan. Sunnah di dalam surga, sedangkan bid'ah tidak dalam neraka. Kullu bid'ah tanpa lala, bukullu dalalatin finnar. Kau dan demikian pula perbuatan-perbuatan baik di dalam jannah dan perbuatan-perbuatan jelek akibatnya adalah dalam neraka. Muki ahlihi abad dan <'alahu> maka siapa yang melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Yahudi mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini yani kalau sudah sampai kepada kekafiran dan sudah mengalahkan semua kebaikannya maka dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Assalamualaikum. Subhanak walhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.